Selamat pagi rekan-rekan. Wah, ini saya sendiri ya yang di sini nih. Pagi. Oh oke. Okay. nanti Pak rekan. Hai pagi semuanya. Apa kabar ini? Pagi. Luar biasa baik. Okay, ya syukur alhamdulillah kita semua bisa bertemu lagi di sini dalam acara yang benar-benar wajib kita ikuti kalau kita mau sukses. Karena tanpa ini semuanya kita nggak akan bisa menjalani step-step untuk bisa mendapatkan Harvest Festival seperti itu rekan-rekan. Oke, okay. uh, ini yang masih ada waktu untuk kita ini chat teman-teman atau hubungi teman-teman yang belum join. Ya, yeah, rekan-rekan. Oke, okay. langsung kita mulai aja ya. Season satu ini season yang langkah awal dari atau sukses yaitu yakin dan akan dipandu dari sebentar Terus saja saya serahkan kepada promo silahkan padu penomo Oke pagi-pagi semuanya pagi pagi pagi Iya Pak kok pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi. Pagi, pagi, Semuanya pagi. Ayo semuanya juga sama-sama selamat pagi. Pagi. Pagi, selamat pagi, pagi pagi. Pagi pagi, pagi, pagi. pagi. pagi, pagi yes. Iya. Waduh. Yang belum off cam, ayo kalau nggak ada halangan apa-apa kita on cam. Dengan kita on cam itu kita semangat, teman-teman. Iya. Barusan saja saya datang dari Kalimantan Tengah. Baru nyampe tadi jam setengah empat sore, ya. Yeah. Saya lihat teman-teman banyak diantara orang-orang yang ada di Jawa, ya, yeah, yang ada di Jawa khususnya. Saya lihat banyak yang kehilangan keyakinan. Ya, yeah. siapa yang di sini yang mulai kehilangan keyakinan? Keyakinan apapun, ya. Yeah keyakinan, oke. Okay. Nah, di dalam sesuatu yang kita jalankan, tentunya dari keyakinan lebih dahulu. Kemarin aja Presiden Jokowi, eh sorry, bukan kemarin, hari ini berkumpul dengan beberapa gubernur ada di titik 0 ikn ibu kota negara nusantara, yeah. Untuk apa? Untuk menyatukan sebuah keyakinan, keyakinan bahwa titik nol itu akan menjadi ibu kota negara Indonesia baru. Iya. Yeah. Dimulai dari keyakinan. Oke. Okay. Nah, teman-teman, siapa yang di sini punya usaha sendiri? Tolong angkat tangannya. Tolong angkat tangannya. Aa. Emot emotnya. Siapa yang di sini enggak punya usaha tapi cuman pegawai aja tolong angkat tangannya. Tolong angkat tangannya. Terima kasih atas pengakuan Anda, ya. Yeah. Ternyata HDI belum menjadi usaha atau bisnis Anda ya HDI merupakan bisnis Anda nah dari mana ya dari keyakinan lebih dahulu that's why di pos path of success ya namanya aja path of success teman-teman saya baru 20 tahun di HDI memang ada yang sudah 29 bahkan 30 tahun di HDI path of success ini itu sudah dibuat 30 tahun yang lalu artinya apa kalau sudah dibuat 30 tahun yang lalu menurut teman-teman sudah teruji atau baru teruji atau lagi coba-coba atau bagaimana boleh sharingkan dong ada yang ngomong Halo sudah teruji Oke okay. ya kan sudah teruji sudah teruji Oke okay. iya ibaratnya itu teman-teman kita di sini yang maaf pegawai negeri tolong angkat tangannya tadi hmm. ada saya lihat beberapa pegawai negeri yang lho yang pegawai negeri tolong angkat hmm. tangannya Oke okay. di dalam hmm. pegawai hmm. negeri hmm. Oke okay. nah, ini saya tolong dibantu untuk nge kalau ada bocor ya hmm. Oke, okay. di dalam pegawai negeri, saya mengenal istilah yang namanya "juklak" dan "juknis". Betul atau betul? Tolong jempolnya kalau yang pegawai negeri. Juklak dan juknis, juklak itu apa sih? Bu Herti boleh dong? Juklak itu apa sih? Bu Herti, halo. Petunjuk pelaksanaan, petunjuk pelaksanaan. Kalau juknis itu apa? Bu Herti, petunjuk teknis tunjuk teknis pertanyaan saya juklak dan juknis harus dijalankan semua atau boleh sebagian Bu Herdi harus dijalankan semua harus dijalankan semua kalau mau selamat jadi pegawai negeri Iya betul. <laughs> ya jadi juklak dan juknis di semua bisnis bukan dagang ya teman-teman ya kalau dagang tidak ada juklak dan juknisnya, tapi kalau yang namanya bisnis itu wajib punya juklak dan juknisnya. Iya, yeah. kalau dalam kita menjalankan bisnis kita kudu menjalankan juklak dan juknisnya. Nah di HDI apa juklak dan juknisnya? Yaitu Path of Success yang sudah 30 tahun oleh angkatan 45 dari bilioners sudah dibuatkan satu demi satu langkah-langkahnya. ya. Dan hari ini kita akan maraton selama sampai hari Minggu, 60 menit bersama dengan para mentor untuk membahas lebih detail step by step-nya. Ya. Hari ini saya akan memulai dengan sebuah keyakinan. ya. Keyakinan sebetulnya adalah sebuah belief system. Pertanyaan saya, kalau kita tidak yakin sama sesuatu, atau kita ngomong aja deh, ya, kita nggak yakin untuk ke suatu tempat. Yeah. Aduh, kok kayaknya saya nggak yakin ya? Pertanyaannya itu, loh, apakah kita melangkah untuk ke sana? Tentunya tidak dimulai dari belief system kita. Apakah kita yakin yeah. keyakinan itu perlu dan harus dicari? Perlu dan harus dicari artinya apa ya? Kita mencari, apa sih? Betul nggak sih ya? Kita yang mencari, kita yang proaktif untuk mencari sebuah keyakinan terhadap sebuah bisnis. Dalam hal ini, kita bisnis HDI, kita cari. Keyakinan, nah, keyakinan yang pertama. Apa, nah, keyakinan yang pertama adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pertanyaan saya simpel, teman-teman, yeah. semua orang pasti yakin sama Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang pasti berdoa, yeah. tapi... Apakah kita betul-betul total submission to God? Artinya apa? Total submission to God. Kita melakukan yang terbaik, kemudian kita serahkan sama yang maha kuasa. Kita doakan apa yang kita sudah lakukan kita doakan teman-teman kita saudara-saudara kita nama daripada tonen kita Sudahkah kita mendoakan mereka satu persatu kalau kita betul-betul total submission tugas to yeah, ya sudah artinya apa ya sudah itu artinya begini saya sudah kerja dari pagi sampai malam kemudian malam kita berdoa sudah serahkan Apakah kita betul-betul yakin adanya miracle? Itu menjadi sesuatu banget, teman-teman, dalam kita menjalankan bisnis HDI ini. Yakin kok Padi? Yakin? Tapi pertanyaannya itu loh. Pertanyaan saya cuma simpel, sederhana, teman-teman. Miracle itu datangnya di awal-awal, atau di akhir-akhir boleh chat-chat dong di awal atau di akhir yang namanya miracle chatting ah, di akhir ya kan di akhir tapi seringkali manusia itu menyerah di pertengahan sampai di akhir betul atau betul jempolnya dong kalau betul lo kita tahu teman-teman, bahwa Miracle itu datangnya di akhir. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kita malah justru patah semangat pada akhir-akhir. Kalau kita betul-betul memang percaya sama Tuhan Yang Maha Esa, ya kita lakukan apa yang kita lakukan, kewajiban kita terus kita lakukan sampai detik terakhir, kalau di biliones katakan sampai titik darah transfusi. Bukan titik darah penghabisan. <laughs> nah, habis habis masih bisa transfusi ya. Titik darah transfusi. Apakah kita memperjuangkan sampai contoh bulan ini bulan Maret sampai tanggal 31 jam 24 23 59 menit. Hari ini teman-teman yang Online semuanya enak. Kalau dulu kami yang merasakan offline, kantor tutup, tutup sudah, tidak bisa melakukan pembelajaran, tidak bisa nambah poin. Betul ya Capo ya. Nah Capo itu tahu itu bulis, tahu celis. Iya yeah. jam sembilan tutup, tidak ada ampun sama sekali. Anda mau kurang lima poin, Anda mau kurang satu poin sudah no hope. Tapi hari ini Sampai detik 59 Anda pembayaran, itu masih bisa Anda lakukan. Nah, keyakinan total submission to God. Yang kedua, apakah kita yakin pada diri kita sendiri? Artinya apa? Kemarin sempat saya diskusi sama Kak Rani. Manusia itu adanya adalah kelebihan, adanya adalah strength point, adanya adalah kekuatan, tidak mempunyai sebuah kekurangan ataupun kelemahan bahasanya terserah. Lupa padi, padi kok bisa ngomong seperti itu. Saya kasih contoh teman-teman. Ya. Yeah kelemahan yang disebut kelemahan itu adalah kekuatan yang digunakan berlebih contoh orang sanguin Wah orang sanguin itu rame sekali ya kan tapi kalau rame terus digunakan berlebih akhirnya menjadi ke kelemahan ya yeah. orang melankolis Wah orang melankolis itu orang yang tertata orang yang terplanning semuanya bagus nggak orang melankolis bagus tapi kalau terlalu melankolis ditata terus di planning terus tapi ndak action akhirnya jadi kelemahan sesuai teman-teman bahwa kita itu punya kelebihan ndak punya kelemahan ya dipandang dari sisi bukan dipandang dari hubungan kita dengan yang di atas kalau hubungan kita yang di atas, ya kita manusia yang serba lemah. Tapi dari diri kita, kita harus yakin dulu terhadap diri kita. Bagaimana Anda bisa meyakinkan HDI sama orang lain, sedangkan diri Anda itu ngomong gini, sama mentor, lain-lain-lain, saya kayaknya bisa enggak ya? Lain-lain-lain, saya mampu enggak ya? Sekali, dua kali, it's okay. Tapi setiap saat itu nanya terus. Itu kan menunjukkan bahwa dia tidak yakin. Siapa yang di sini, yang orang di luar sana tidak yakin sama kemampuan Anda. Bahkan saudara Anda pun tidak yakin pada kemampuan Anda. Tapi upline Anda, mentor Anda, yakin pada diri Anda sendiri. Tolong angkat tangannya. Siapa? Nah, itu loh teman-teman, itu sebuah sesuatu luar biasa. Orang yang terdekat Anda saja itu tidak yakin, tapi orang yang mungkin belum kenal dengan Anda, atau upline Anda, atau mentor Anda, itu menaruh kepercayaan kepada diri Anda. Kalau sudah upline Anda atau mentor Anda menaruh kepercayaan pada diri Anda, berarti apa? Anda mampu, Anda bisa. Satu-satunya orang yang sudah lunglai, tidak bisa apa-apa, bukan fisiknya tidak bisa apa-apa, ya. tapi spiritnya tidak bisa apa-apa, adalah orang yang tidak punya percaya diri. Orang yang tidak punya keyakinan kinan orang hidup dalam kematian tapi di HDI Anda menemukan jati diri Anda dengan mana dari mana dari aplen Anda ataupun mentor Anda yang betul-betul percaya 100% sama Anda kalau mentor Anda percaya 100% sama Anda tinggal Anda anda percaya nggak pada diri Anda? Sulit, Bapak-Ibu, teman-teman, kalau kita mau meyakinkan orang lain kalau diri kita itu masih penuh dengan abu-abu, penuh dengan keraguan. Yang pertama, yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah yakin pada diri sendiri. Benarkah mentor? Saya itu bisa. Loh iya, buktinya hari ini loh kamu bisa presentasi Iya ya lu buktinya loh kamu itu loh dari yang enggak enggak mau baca buku sekarang mau baca buku berarti diri kamu hebat Oh iya ya loh dari yang gak bisa closing itu loh menjadi bisa closing loh iya ya yakin pada diri sendiri modal utama setelah kita percaya sama yang di atas kita harus harus wajib hukumnya percaya kepada diri Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang mau mempercayai Anda, kalau Anda sendiri tidak percaya pada diri Anda sendiri. Betul atau betul? Tolong jempolnya dong. Ya. Modal utama, teman-teman. Pak, boleh ditawar enggak? Kalau Anda mau nawar, segera check up sama Upland kok saya ini rasa-rasanya kok ini ya. Mungkin Anda punya akar kepahitan. Mungkin Anda itu dulu diremehkan. Mungkin Anda itu disepilikan sama keluarga. Segera hubungin mentor Anda untuk bisa meminimalisir sakit hati atau akar kepahitan atau whatever namanya. yang ketiga setelah yakin pada diri sendiri yakin pada company saya itu bingung ya bingungnya apa sudah jelas-jelas kita itu berafiliasi dengan HDI berafiliasi dengan company kalau kita berafiliasi dengan company, otomatis company yang usianya sudah major. Hdi mulai tahun 93, berarti sudah 29 tahun, hampir 30 tahun. Eh, dia milih sama multi level marketing yang baru usianya 5 tahun. Katanya apa? Wah, dikipasin biasa. Enak di sini, kalau diade itu udah lama. Enak di tempatku yang baru, masih orang banyak yang belum tahu. Kalau kita berafiliasi, bekerja sama dengan sebuah company, tentunya companynya yang sudah well set. up Contoh, anda beli franchise, ya. Yeah. Anda beli franchise itu, kan? Anda berafiliasi. Anda beli franchise yang merek-merek sudah terkenal. Ini kita bicara, bukan bicara uang, ya, tapi uang sudah ada untuk beli franchise. Anda beli franchise yang merek-merek terkenal, atau anda beli franchise yang ecek-ecek, alias kaleng-kaleng, yang baru usianya 5 tahun tujuh tahun, tiga tahun, yang masih cari pola, tentunya kita pun juga pasti cari yang betul-betul sudah well set up. Yeah. Jangan tergiur oleh iming-iming, jangan tergiul oleh omongan-omongan orang lain yang nggak enak di HDI Ya, yeah. udah lama. Justru kalau saya mau berafiliasi. Saya akan cari afiliator yang sudah well set up. Bukan yang baru memulai. Yeah. Company hadi, Selidiki. Untuk bisa menambah keyakinan Anda di company selidiki. Bagi teman-teman yang di tabek, saya haruskan, saya wajibkan Anda ke kantor menteng. Kenapa sih padi yang namanya keyakinan itu kudu kita melihat, kudu kita merasakan, kudu kita dapetin advosphere Yang di Surabaya monggo silakan wajib ke kantor brand center Surabaya. Supaya apa? Supaya Anda tahu, oh iya ya, ini perusahaan ini bukan abal-abal. Iya, -abal. di kantor Menteng pun itu milik sendiri, bukan sewa, bukan kontrak milik sendiri. Di Surabaya pun juga milik sendiri, bukan sewa. Supaya Anda yakin. Oh, Padi, saya lihat kok di Jakarta itu di Cikini itu di Jalan Probolingo saya kelihatan kok. Apakah itu sudah menambah keyakinan? Yes, sudah menambah keyakinan, tapi belum 100%. Tapi kalau Anda menginjakkan kakinya, melihat di dalamnya, iya ya saya bergabung, saya bekerja sama dengan perusahaan yang betul-betul profesional. Duf apakah harus? Kalau Anda mau memupuk keyakinan Anda satu demi satu, wajib hukumnya harus. Kenapa? Keyakinan itu tidak ada dibeli di Indomaret. Pil keyakinan itu tidak ada. Pil keyakinan itu Anda harus rasakan sendiri. Bukan katanya. Katanya, katanya, katanya. Bukan katanya. Tapi kita yang mengalami sendiri. Jangan-jangan nanti setelah Anda jalanin, Anda kecewa dengan HDI. Lebih baik kan Anda yakin dulu. Datang dulu ke kantornya. Di Samarinda, di Balikpapan, datang ke kantornya yang di Tangerang. Datanglah ke kantornya, company HDI. Oke, okay. yang berikutnya adalah keyakinan mengenai produknya. Nah, kalau keyakinan kembali lagi, teman-teman yang namanya keyakinan itu kita kudu cari. Padi, katanya, polen energi itu bagus untuk stamina. Pertanyaan saya, kalau Anda ngomong seperti itu sama prospek Anda, kira-kira closing nggak? Kagak closing. Katanya kok, lupa tadi, tadi saya ngomong katanya ya? Ya iya. <laughs> Harus konsumsi at least itu minimal satu buah produk. Kalaupun kita mampu, toothpaste belilah toothpaste. kalau kita mampu polen belilah polen energi karena memang kita butuh karena memang kita perlu tidak ada orang yang bertahan di HDI tanpa dia konsumsi produk karena keyakinan itu tidak bisa dibeli keyakinan itu kalau anda sudah ahli di people skill anda dari matanya saja dari tatapan matanya saja itu bisa kelihatan orang ini tuh keyakinannya berapa persen terhadap produknya berapa persen terhadap company itu bisa ketahuan betul atau betul teman-teman <laughs> kalau nggak seberapa yakin ya bola matanya itu kemana-mana hahaha <laughs> nggak bisa diam bola matanya itu berarti menandakan ketidakyakinan Chris ya produk wajib apakah semua kalau anda mampu anda coba semua dicicil satu demi satu satu demi satu supaya tahu supaya kita yakin supaya kita merasakan Bupati, kalau saya enggak coba, saya coba ini aja, pati toothpaste aja. Ya awal enggak apa-apa, tapi bulan berikutnya nambah lagi. Bulan berikutnya nambah lagi. Kenapa? Karena kita bukan jadi sales, kita mau berbisnis. Kalau kita mau berbisnis, otomatis produknya pun juga kita harus tahu. Nanti jangan-jangan ditanyain sama konsumen Anda, loh. Saya beli kids, lo, mam. Itu kok bisa melempem ya? Anda bingung. Tanya sama Aplan. Len kok bisa melempem ya, Len? Ya? Karena penyimpanannya produk HDI. Yang berikutnya adalah keyakinan pada bisnis plan. Keyakinan pada bisnis plan. Apakah betul sih bisnis plan HDI itu yang terbaik? Caranya gimana? Mintalah training privat sama mentor Anda, mintalah training khusus sama mentor Anda. Tadi saya nggak sempat, baru dua hari yang lalu saya mendapatkan pembagian dividen saham dari. HDI lumayanlah beli kacang goreng bisa ya lumayan ya dan buktikan bener nggak sih bisnis HDI itu bisa dapetin royalti bener nggak sih bisnis HDI itu bisa dapetin saham buktikan kejar so far teman-teman hanya satu-satunya MLM di dunia di dunia yang mengajak kita enterpriser itu menjadi pemegang saham Padi keunggulan dan kelebihannya itu apa sih dengan bisnis plan yang lain Anda tanya sama mentor Anda Iya Padi saya tahu Padi tapi itu loh suruh tutup poin itu loh. nah betul atau betul <laughs> Bapak Ibu sekalian ya kalau sudah satu bulan itu sudah tutup buku Pak Win ya sudah komisinya dibayarkan pertanyaan saya itu bulan berikutnya kalau omsetnya nol itu apakah dapat komisi seperti bulan sebelumnya ya nol justru malah banyak dipelesetkan sama network marketing yang lainnya. Ayo kita sama-sama telaah bareng teman-teman. Kalau kita maaf enggak depin ya, kita bicara bisnis plan keyakinan terhadap bisnis. Kalau kita enggak depin orang MLM yang masih pangkatnya kopral itu seringkali ngeyel.com. iya kok dapat terus kok. Iya kan? Terus misalnya kalau bulan Januari kamu dapat itu omsetmu 20 juta, dapat misalnya satu juta. Terus bulan depannya omset kamu itu nol, dapat juga. Iya, dapat juga. Hitungan ekonomi dari mana, Pak Win? <laughs> tidak ada ceritanya Teteh Yulia. Bulan berikutnya lagi dapat enggak? Iya, dapat. Itu karena kita ngomong sama yang pangkatnya Kopral. Ya. Coba aja Anda buka-bukaan. Ya. That's why business plan kita, teman-teman, tidak ada yang ditutupin. Artinya apa? Ya. Saya sering kali ketemu dengan MLM yang lain nanya bisnis plan dari a-z-nya itu kagak dibuka semuanya nggak bisa padi-padi harus kudu diamond dulu baru bisa dapetin penjelasan bisnis plan yang tingkat advance Oh, -oh. <loh>, loh kalau caranya begitu teman-teman berarti ada yang disembunyikan Hari ini pun, bagi Anda yang belum join, mungkin ada yang bergabung, Anda mau nanya gimana dapetin royalti, Anda akan diberitahu oleh mentor Anda, atau orang yang mengundang Anda, gimana sih dapetin royalti? Apa sih persyaratannya untuk dapetin royalti? Apa sih persyaratannya untuk mendapatkan saham? Itu akan dibukakan semua dari A sampai Z. Tidak harus Anda itu jadi diamond dulu untuk bisa mendapatkan atau tahu syarat untuk mendapatkan Pemegang saham atau royalti, tapi seringkali yang terjadi ya, nggak bisa padi, ya kan, percuma, nanti tambah bingung lah. Ini loh, hati-hati jawaban yang meninak bubukan, nanti kamu bingung, akhirnya pak kita yang baru percaya aja, iya ya benar ya, nanti kalau nanti dibuka semuanya, aku tambah bingung, betul atau betul? Seringkali ngomongnya gitu, itu artinya dia tidak transparan. Masalah saya ngerti apa enggak? Kan, saya minta penjelasan. Betul atau betul? Yang mau menjelaskan, nggak mau jelasin, berarti kan ada apa-apa. Penting banget, Anda paham betul, yakin supaya hari paham kemudian Anda punya keyakinan terhadap bisnis. HDI. Lewat apa? Keyakinan bisnis plan -nya. Kalau ngitung satu persatu detailnya mungkin Anda nanti skip dulu. Tapi apa sih yang saya bisa dapatkan di HDI? Kalau saya jalan HDI, kalau saya all out di HDI, kalau saya full heart di HDI, saya mencurahkan waktu di HDI, apa sih yang bisa saya dapatkan? Tanyalah sama mentor Anda. Kalau saya betul-betul mati-matian, apa saja yang saya bisa dapatkan lewat HDI? Gimana cara mendapatkannya? Dari kita harus tahu. Masalah nanti lupa, itu masalah belakang. iya Ya, saya pernah diceritain, lupa, enggak masalah. Tapi kan Anda tahu, oh, gini toh caranya dapat royalti. Oh, gini toh caranya dapat pemegang saham. Loh, kalau kita tidak pernah tahu caranya untuk dapetin royalti, bagaimana caranya kita bisa dapetin royalti? Caranya aja, Kakak tahu, Ini. business plan kemudian yakin terhadap support system, yaitu billionaires, satu-satunya support system di HDI, yaitu billionaires. Yeah. Yang lain, bukan. Okay. Loh apa sih perannya? Kenapa sih kok kita harus yakin sama support system Teman-teman, MLM masuk ke Indonesia itu seperti ini. Saya misalnya sama Bu Jurni. Bu Jurni, ini loh ada MLM baru, ini loh produknya, ini loh pembagian usahanya, silakan disebarkan, silakan dijalankan. Seperti itu aja. Dari company. Terus yang ngatur semua training training pelatihannya, pelatihan berjenjang, seperti di Hadi ada lima training dasar, kemudian ada IKM, e ada LKM, ada diamond Camp, kemudian yang menyiapkan buku-bukunya, buku-buku apa sih yang wajib dibaca karena di luar sana kan jutaan buku yang ada dan enggak mungkin kita baca semua. Itu tugas daripada support system. That's why kalau sebuah MLM tanpa support system tinggal tunggu waktu wa salam. Ya. Yeah. Tinggal tunggu waktu wa salam. Karena yang menyiapkan support system itu apa sih, Pak? <tuh> Apakah support system itu cuma training aja, presentasi aja? No. Kalau cuma isinya presentasi produk dan bisnis saja, itu bukan support system. Banyak MLM yang di luar sana ngaku-ngakunya punya support system, tapi setelah saya cek, aduh, isinya cuma presentasi produk, presentasi cara ngitungnya. Betul atau betul? bagi yang pernah jempolnya <laughs> yang dijelasin itu presentasi produk dan presentasi mendapatkan hasilnya setiap kali seperti itu aja yang namanya pendidikan yang namanya sistem pendidikan itu berjanjang kenapa ada SD SMP SMA kenapa kok kita ada ikan lkem sama temen kem kenapa kok kita ada temen pilar bagi yang betul-betul mau serius menjalankan bisnis ini, kudu punya pilar, kudu menjadi pilar. Itulah pendidikannya. Nah di setiap jenjang pasti ada muatan-muatan kita membaca buku. Namanya juga pendidikan. Betul atau betul, teman-teman? Ya kan? Yang namanya pendidikan itu pasti ada muatan training pasti ada muatan baca buku di dunia digital sekarang pasti ada muatan audio sehingga apa kalau kita tidak baca buku atau dengar audio atau mengikuti training atau live training dan lain sebagainya ya bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu kita lihat saja anak kita Ya, yang sekolah SD, SMP. Kenapa sih kok dia itu bisa ngomongnya itu banyak? Bisa ngomongnya itu vocabulary-nya itu banyak. Karena dia baca buku. Karena dia ikut sekolah. Sehingga kosa katanya itu bisa banyak. Bertambah terus. Demikian halnya dengan kita. Supaya kosakata kita itu ngomong sama orang, itu bertambah wajib hukumnya kita baca buku. Kalau enggak apa, ngomongnya itu-itu melulu aja. Kalau ngomongnya itu-itu melulu, kira-kira bosan nggak? Bosan. Terus gimana Pak Adi, bisa bervariasi? Ya baca bukulah. Terus bagaimana? Mentor-mentor Anda bisa ngomong, itu ya karena baca buku. Emangnya bisa sendiri. Emangnya bisa ngomong sendiri? Kan kagak. That's why kalau entrepreneur tidak baca buku, pasti keluhannya satu. Sama upline-nya. Ya. Mau tahu nggak Keluhannya gimana? <laughs> mau tahu atau mau tahu banget? <laughs> you are what you read. Wah You are what you read. Nah, ini ada baru nih. <laughs> Dulu ngomongnya, you are what you think. Ini you are what you read. Yeah. Keluhannya ngomongnya gini. Len, Len, Len. Uh, aku udah kehabisan omongan nih, Len. Ngomong apa lagi ya sama si A itu? <laughs> itu tandanya Anda tidak pernah baca buku. <laughs> Kalau baca buku, pasti dong kita baca. Itu kan kita menyerap. Tadi, gimana sih caranya untuk baca buku itu supaya cepat? Ini cepat bisa mengingat gampang. Begitu Anda baca, Anda terapkan, Anda keluarkan, sama halnya dengan belajar bahasa. Sebetulnya, teman-teman baca buku supaya bisa cepat untuk bisa ahli, itu dikeluarkan. Sama halnya dengan belajar bahasa, Anda belajar satu kosa bahasa. Anda harus coba untuk mengeluarkan sebuah kalimat dengan kosakata itu. Kalau Anda selamanya tidak mengeluarkan kalimat dengan kosakata itu, akan lupa. Betul atau betul? Tolong jempolnya dong. Anda dapat sesuatu, Anda praktekkan. Anda dapat sesuatu, Anda praktekkan. Bagi teman-teman yang belajar bahasa Inggris, Belajar bahasa Inggris yang paling jitu itu adalah seperti itu. Paksa untuk ngomong dengan kosakata itu terus mati. Gimana sama rekan paksa Anda ngomong pasti ada omongan yang berkaitan dengan itu. Itu pasti ada kepada rekan-rekan bisnis Anda. Kalau kita sudah mulai tidak percaya sama sebuah sistem, kita mulai limbung. Kok kayaknya gini-gini aja ya. Dalam hati saya ngomong, kamu dulu gini-gini aja loh. Masih belum mampu kok. Mau dengan jurus yang bagaimana. Dengan yang sederhana aja loh. Masih belum menguasai loh. Support system. Terus. Yakin terhadap mentor. yakin terhadap mentor, artinya apa? Tidak ada mentor yang mengarahkan anda, itu menyelakai anda itu nggak ada. Bayangkan kayak gini nih, ya angel, Mentor dorong dari belakang, dorong mobil, ya ini ada mobil, ibaratnya mobil, mentor anda itu dorong dari belakang, anda dorong dari depan. Yang terjadi apa, Anjil? <laughs> Clear ya, maksud saya teman-teman ya. Mentor Anda itu mendorong Anda. Tapi Anda hand -rem. Hehehe, hehehe. <laughs> Akhirnya kira-kira berat nggak? Ya nggak bisa jalan lah. Anda menahan diri Anda sendiri. Kenapa? Karena mungkin Anda ketidakyakinan pada diri Anda. Yang kedua, Anda ketidakyakinan pada perusahaan. Kalau Anda ngerem, rem tarik hand-rem, berarti Anda tidak yakin 100% pada perusahaan, tidak yakin 100% pada diri Anda, tidak yakin 100% sama produknya akhirnya apa yang terjadi didorong terus nggak maju-maju sudah ikut aja percaya saja artinya percaya saja itu gini loh, teman-teman ya contoh saya ambil ya kan nite digital prospecting ya kan Langkah-langkahnya simpel dan jelas, langsung bisa dipraktekkan. Kita punya pikiran gini nih, sorry ya, gue mau cari cara sendiri ah, gue bisa kok. Lu cara yang ada aja yang sudah terbukti, teman-teman, tinggal dijalankan. Lu apakah? Kita-kita itu sempat frustasi untuk digital prospecting. Mentor-mentor Anda pun juga sempat frustasi digital prospecting. Betul ya, Nite, ya? Sempat frustasi. Kenapa? Kok nggak dijawab-jawab? Kita kenalan kok nggak dijawab-jawab? Kagak direspon-respon? Jalanin aja. Percaya saja itu kok susahnya minta ampun. Padahal apa? Ya iyalah, kesuksesan Anda itu kesuksesan. Kesuksesan Anda adalah kesuksesan mentor Anda. Mentor Anda pun juga kepingin dong Anda diamond. Mentor Anda pun juga kepingin dong Anda punya omset 50 juta. Mentor Anda pun juga kepingin dong Anda itu punya omset 100 juta. Pasti itu. Betul atau betul jempolnya. Tidak ada mentor yang tidak kepingin Anda punya omset yang semakin lama semakin naik. Tapi kalau Anda narik hand remnya nya puasa alam, didorong bagaimanapun, ya tidak bisa jalan. Ya. Percaya saja. Anda di sini punya lebih dari satu mentor. Boleh kok Anda tanya ke mentor yang atasnya lagi. Mentor yang atasnya lagi. Jelek-jelek kan ketemu saya. <laughs> Dan jangan ambil... Konsultasi di atas panggung, satu case dengan si A belum tentu cocok. Case tersebut dengan Anda betul atau betul, tolong jempolnya. Jangan ambil konsultasi di atas panggung. Oke. Percayalah dengan mentor, sudah istilahnya gini loh, uh, hanyut. Seperti air dikasih kalau dulu saya main itu bikin perahu-perahu pakai karet, saya hanyutkan di sungai itu mengalir aja kalau bahasa Jawanya itu kintir, ya mengikut aja kiri kiri kanan kanan suruh baca buku baca buku suruh beli buku secret ya beli kalaupun mentor saya itu mau baca buku secret tapi Mentor, boleh ya bulan depan saya bayarnya. Saya pinjam dulu ya. Jujurlah, saya yakin mentor Anda pasti akan ngasih kok. Betul para mentor? Buku Secret, buku 25 Ways, buku Business School, itu buku wajib. Masih menunda. Ya kan? Kalau pun Anda nasen, buat Anda ngomong mentor, tolong dong saya bantu dibeliin. Saya yakin sekali kok teman-teman mentor Anda pun juga dengan rela mau membantu membelikan Anda. Setuju mentor? Betul atau betul mentor? Sampai sebegitunya kenapa orang yang pertama yang percaya? Ya. Saya highlight lagi, orang yang pertama yang percaya dan mau Anda berhasil adalah mentor Anda. Orang yang percaya dan mau Anda berhasil adalah mentor Anda. Sorry, belum tentu pasangan hidup Anda. Belum tentu orang tua Anda. Betul ya para mentor ya? Orang pertama yang mau dan yakin Anda berhasil, itu adalah mentor. Susah. Kalau kita tidak punya yakin kepada mentor, itu susah. Kita mengarahkan ke kiri, orangnya ke kanan. Akhirnya apa? Kagak pernah ketemu. Setelah itu apa? Aduh, sulit ya. Contoh, ya kan? Contoh, mengundang, coba jangan di -chatting. At least itu paling jelek itu pakai VN. Habis, ya kan mentor, keasikan sih, ya kan chatting terus. Nah itu tadi, ya. balik lagi ke pola pikir. Percayalah, saya nggak bahas itu, melebar nanti. Ya. Yakin pada mentor. Ya. Yang pertama, ya, yakin pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yakin pada diri sendiri. Yang ketiga, yakin pada kampanyenya. Yang keempat, yakin sama produknya. Yang kelima, apa yang kelima? Apa ya? Yang kelima, ya, saya lupa. Yang kelima, yakin bisnis plan. Oh, yakin bisnis plan. Pada yang keenam apa? yang keenam yakin ke pada support system dan yang ketujuh terakhir mentor yakin terhadap mentor atau garis sponsorisasi ya langkah yang pertama kudu dibereskan teman-teman ini serius Buat teman-teman yang mau betul-betul serius menjalankan. Kalau Anda punya masalah dengan langkah pertama, langkah pertama ini adalah kunci pembuka gerbangnya. Kalau Anda enggak buka gerbang langkah pertama ini, Anda melakukan langkah-langkah berikutnya percuma. Kelihatannya melakukan, tapi tidak full heart tidak sepenuh hati kelihatannya aja melakukan. Okay. Beresin langkah pertama ini kalau anda punya masalah di poin-poin yang mana anda diskusikan dengan mentor anda supaya beres langkah pertama. Ya sekian dari saya ketemuan besok jam 7.15, don't be late, kita akan membahas langkah yang kedua, yaitu set goals atau target. Ya, yeah. Thank you. Kalau ada salah kata, salah ucap dari Adi Purnomo, kalau ada sesuatu yang menginspirasi, datangnya dari Yang Maha Kuasa. Saya kembalikan kepada MC kita, Mbak mm -hmm. Renti.